Ya, halo guys. Kita pengen, saya pengen main Apex ini ya. Langsung aja mulai. Nama saya Astor Pontaya sama kayak channelnya. nama nama apexnya ya bukan nama saya beneran nama apex saya Astor Ponta sama kayak nama channelnya. Jadi 45 lagi Oh udah Oke okay, langsung mulai oh, bentar guys bentar oke okay, ayo mulai lagi nanti <coughs> gedein suaranya halo i Ini siapa Atau Eto... Atau dari Jepang ya eh. Oh iya kan dari Jepang ya I'm from Indonesia nggak kedengeran suaranya Ah ya udah deh kalau kita cek di sekeliling kita nggak ada ini yang nggak ada musuh ya Oke okay, let's go gak ada musuh yang udah selesai selesai, masuk masuk masuk, buat jaga-jaga doang sih sebenernya. ya seharusnya memang gak ada musuh, seharusnya. lompat masuk, ya ini harus diambil. dari itu ke sana ke sini aja dah dulu harus disiniapan guys awas oh, senjata ini ya. bagus oke okay, nice ntar guys Oh gitu ya, ya udah pakai ini aja weh nice ini nggak ada apa tuh namanya perisai ya ini ada yang warna ungu satu berarti memang waduh guys Apaan ini? Ini skill apaan ini? Ancurin apa nih skill apa nih hancur apa hancur aja apa ini ya apa nih ya apaan Bentar guys tadi ada Adik saya pengen hitung nggak tahu ngapain wow, nice semuanya Here, level three. kamera. Still search. Linux here. Nggak, pakai ini aja guys, enggak eh, ada jangan-jangan, jangan jangan. jangan, jangan. Aku mencari apa ya, nama senjatanya ya Flat flatline kalau nggak salah nyari tuh senjata ada adanya sentinel ya ada pisahida ya, mantap. baru ini dari Jepang guys ini nih yang ada huruf Jepang ini tapi nggak bisa bahasa Jepang ah, ini dia flatline nice sisanya sisanya saya mau ini dah, sudah sudah diduga lagi ngapain jauh-jauh dah, ntar guys, ntar teman-teman kami sana ya arahnya ya, let's go. nice tunggu jangan buru-buru Ntar mati In menangis biasanya di atas itu ada musuh ya guys ya ntar dicek tapi kalau sejauh ini enggak ada Enggak mau nggak mau sentiasa berarti ini ya? Oh Nah jangan lupa ditutup lagi. Udah musuh hati-hati. Tetap lagi ya pintunya Dari atas bapak -bapak Aduh, ada musuh uh, uh. Mana musuhnya Tuhis Situ guys uh bentar uh sahabat ya Waduh lari dulu bentar lari head kok jadi gini sih nyari oke okay? Oh no no lari-lari sorry sorry sorry mohon maaf edah, kok jadi gini sih kusah eh eh ya dulu ya guys sih ini, ini ntar kalau ada ya adalah kalah dah ya kalah kalah kalah kalah kalah kenal oh, no. lari lari lari lari thank you ya udah mati dah aduh ya bisa gak nih sekuat tereliminasi kanda bilang tadi jangan buru-buru aduh nah gitu guys kalau buru-buru ketemu musuh langsung mati dan ranknya pun turun ya yaudah yuk mulai lagi guys ini Aduh, ranknya turun Ya, coba hari ini Kita pengen Saya pengen uh, aduh uh, Saya pengen jadi Champion buat hari ini, jadi ayo Coba lagi Di ranked match Kita cepetin dulu Oke okay, nice Dan ada dua game yang mana nih. Waduh, gimana nih? Dahi, coba kah? Gomen, ada dua tadi, guys. Aduh. Ya maaf ya Ini orang mana lagi nih Oke okay, let's go mulai semoga oh dia yang jump masternya oke okay, saya jadi jump master guys bentar bentar nih lihat dulu diam pak 23 di pesawat jadi kita bakal ke situ kayaknya udah berkurang Oh enggak ada kita kesini aja Wah ada yang misah Siapa tadi Wah dia udah turun duluan Itu yang warna biru ya Kayaknya dia memang kesel gitu deh Selesai milih legend yang ini Ntar, jangan keliaran dulu Ntar tahu-tahunya Tidur Jangan nih Oh ini nih nih nih nih Nah ini dia senjata laser Nice juga ya ketemu di sini Suara apaan tadi Are you okay? Wah oh, itu kayak ada pas tinggal sih yaudah I don't care Ini isinya apa nih Aduh guys gak ada apa tuh flat line ya Bukan nih mana itu yang pengguna sonar? oh itu ya. Oops. bentar. wah sini. kejauhan dikit. Apaan itu ya? oh. oh guys. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Adu, adu. Semoga nggak ada yang kesini. Ayo mendingan kita yang maju deh. Warna hijau. Uh, dia orang Inggris ya. Ah, tapi dia mundur. Let's go. We must work together. Oh, susah itu gimana sih cara lompatnya ini tinggi banget lompatnya guys. di sini ya. oh iya skill itu memang berguna ya. Hmm, itu ben berguna. bentar bentar. wah dia ke atas. Entar, guys. Oh, enggak dia ke bawah. kita sebarkan. kosong kosong wah ah kesel tolong tolong tolong tolong tolong tolong ah, tolong ya ah, perisai habis lagi ada-ada aja mana sih ya perisai habis tembakin tembakin tembakin dia pergi ya oh, enggak nice makin Aduh ada 32 nice thank you hati-hati hati-hati dan itu dia skillnya jangan kita menunjukkan skillnya nya nih saya ke tempat kabur dulu kabur kabur, kabur bentar kabur, lihat dong perisainya aku masih level satu, udah, eh, ya, ada yang ini guys, aduh, ya ini mah ada pasti kalah ini, mohon maaf ya karena nyuruh turun di kota, aduh, ya dan dia mati. ini tinggal warna hijau nih sini warna hijau tolong ya udah lama tidak flat ada ya jadi nembak kayak gitu kayak gimana ya tok tok tok tok tok tok tok tok tok oh itu ada kembarannya si Flatline. ya udah ntar saya pakai senjata itu dah Ya, ranknya turun, guys. Aduh, daftar coba mulai lagi. Coba ya, mulai lagi. Let's go, yo! Let's go! Nice, 52. Iya lain kali pakai senjata yang kembarannya flatline ya, siapa, siapa sih namanya? Siapa yang namanya ya, lupa kembarannya flatline ayo let's go let's go mulai ya berkurang perasaan tadi udah 59 dah tiga orang lagi nih siapa nih nice Aduh Lain kali turunnya jangan di kota ya Aduh Oh, ya udah. Aduh duh duh Eh Oke. Okay. Oke, okay, habis ini kita bakal jadi champion, guys. Oke, okay, let's go. Oke, okay, saya jadi job master lagi dan kita nggak akan turun di kota situ. kesel banget turun di kota. Lima 150 di pesawat 474338 di pesawat Tinggal 5, 2, 9, dan 26. Oke, okay, sudah berjumlah sekitar 26, Saatnya kita mulai. Kita turunnya ke situ ya. Dan gak ada yang turun ke situ. Mantap. Di belakang gak ada yang ikutin. Di bawah gak ada. Oh, bawah ada guys. Aduh, di bawah ada, aduh. Gak suatu ini. Dan mereka pada misah. Mendingan misah ya, kalau sekarang ya. Iya. Yeah ya betul betul sini pasti banyak musuh nih tuh ih bener baru aja juga turun lari dulu guys lari dulu lari dulu lari dulu lari oh, itu musuh apa teman sih nggak tahu dan dia langsung turun mau nggak mau yang ini mau yang ini hati ya -hati, hati, hati, ah, aduh, nice, semoga nggak ada teman-temannya. Waduh ada guys, ada ada ada, ada. lari, ada teman-temannya aduh, jadi ke atas ya. Ya kamu ambil bannernya lah, saya mau ini senjata dulu, eh senjata, ya oh, ini kosong isinya Ntar saya help dari sini, kalau ada apa-apa Waduh Gawat asli, bener-bener gawat itu Enggak aja Turun sekarang, turun sekarang kita langsung turun guys Turun sekarang, turun sekarang langsung turun Nah. Ini bukan sniper Tapi bisa nih kayaknya Uis kena Jarak jauh shotgun lagi Ada lagi Bentar itu teman itu seharusnya itu ya Wah wow, enggak kena duh. asik mantap tolongin apa waduh ketahuan guys hmm. tolongin apa dong Terus, kena aja, kena. Ah. siapa sini? Tolongin, guys. Ah, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, aduh. Ya, tolongin. Itu yang biru udah hidup ya. Bener hati-hati ada musuh hati-hati, oh iya yeah, dia bukan orang Indonesia, dia gak bisa bahasa ini. Itu dia musuhnya, ada eh, di bawah musuhnya kayaknya. Ada. Thank you. Dia pakai senjata itu tuh ya, yaudah sekarang pakai. Enggak apa sih butuh itu namanya tuh apa ya? Senjata ringan dipakai berat. Apa nih, WiFi? Hai, hai, sniper bukan. Aduh Ini hai, hai, oh hai, ya, hai, dulu hai, hai, hai, hai, dulu guys hai, hai, hai, hai, hai, hai, salah Dia lari dulu guys Nah sekarang baru nih kayaknya nih dan nah, ini sekarang nih baru nih dia nih Dia siap-siap tuh Oke nice mantap ya. Ke atas ke atas ke atas Satu-satunya bikin pembangkit Di yang deket tuh cuman di atas itu Oke okay, mohon untuk dipercepat Aduh ada Aduh gak ada Nice Thank you so much Waduh cepetan cepetan Cepetan cepetan Ya udah gak bisa ya itu ya Ya itu udah gak bisa guys ya, tapi belum tentu sih nah, saatnya kita untuk Di zona Aduh turun ya iso na Sorry bad. But... Ni oke okay kan ya Pak, kalian? Asli senjata saya benar-benar nol Aduh sorry ya ini susah bet kan Wih hmm. kayak gini lah ini Lihat dah Matin Mohon maaf nih ya ini susah ini Tidak ada apa ini Oke okay, rampage Nah ini sekembarannya flatline Udah gak ada waktu Aduh Udah gak ada waktu Aduh Dan itu dia Oh gomen gomen susah guys, ini masih jalan guys, aduh, ada sampai wah jauh, jauh guys, jauh, cari medkit, cari medkit, cari medkit, jauh guys, aduh, yang bener aja, aduh lokasinya aduh tadi agak aduh. Medkit, medkit, made medkit. baru ada guys, yang ada medkit di sini aduh, aduh, nggak ada medkit aduh, aduh, gimana nih aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, guys. aduh, Medkit medkit medkit Yang saya punya medkit aduh, tolong dong. Jangan nembak dong guys, medkit guys, medkit, medkit, medkit, medkit, medkit, asli medkit mana dah? Ampun, ampun, ampun, ampun bos, ampun bos, ampun bos, ampun bos, ampun bos, dan siapa dia? Ah, pas banget guys, asli ke de medkit guys, kada medkit guys, guys. kayak tungguin mereka pergi dulu dah. Magic hilang cuh. Ya udah Magic, saya kagak ada. Ok guys, sembunyi dulu. Coba jaga-jaga. Takutnya ada yang datang langsung door Asli kenapa nembaknya ke arah sini ya? Mepet banget tadi, aduh hampir aja, aduh ntar guys, takutnya ada yang dateng langsung ngedar Mohon maaf nih ya. Oh, mereka nembakin teman-teman saya, guys. Udah kosong, bro. Seharusnya sih udah kosong, ya. Wih. harus bikin kaget. Tadar. sekarang Uy. medkit di mana ada medkit lihat giliran dicari guys ah, di sini ada medkit gak nice mantap Aduh, thank you so much saya baru ngekill 2 guys Aduh. ada medkit gak gak ada ya tapi gak apa, -apa ya Jangan ini jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, ya. oh, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, jangan jangan lagi, ya lari guys lari lari lari jangan jangan lagi, jangan jangan lagi, tadi mepet banget itu Apa ini? jangan lagi guys aduh enggak mau enggak mau jangan lagi bukan medkit medkit sebelum kit medkit hilang medkit pada ya mencari nggak ada oh ini ada nih kayaknya sini ada kali ya kosong oh, guys make guys asli ini bener bener bener butuh dah oh itu musuh. kenapa ini oke okay. nice kok kalau kayak punya saya ya kosongnya mana kayak seorangnya mungkin orangnya takut kabur aja Hmm, <laughs> peralatan medis sudah ditunggu-tunggu <sipun> Recharge my shield. Itu teman-temannya hati-hati. Nih, ntar guys, ntar, dan dia ngincer ke saya dong Ups. Hmm, Tadi, ntar, ntar, ntar, ntar, oke. Okay? Sebar, sebar. ada musuh tadi sini satu ya udah mati Bagus lah. aduh guys nih kita kayak beban ini yang sepertinya yang pakai apa tuh jago juga ya kayak beban aja deh kita saya kayak beban aja ke sini di sini waduh hati-hati nih ada lagi Oke okay, dah serius dah jadi Oh enggak enggak jadi-nggak jadi, enggak jadi dia pakai apa ya Tar, dia pasti ada itu sabar sabar waduh disitu dong Oh no, thank you, udah, teleport, Jati. ntar gak gampang ini, wow, wah, ya eh, ini, ini, ini memang ngecharge lama banget ya, oke, oh, semoga, kontak. subjek. passion. dah uh, tereliminasi. aduh. Ini kita juara ketiga ya. aduh kita juara ketiga di sini. aduh. Oke guys cukup sekian untuk hari ini ya, ya ntar kita sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya.